ilmu yang barokah yang untuk mempersingkat waktu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mr. Oke okay, uh, selamat sore Ya oke kita lanjut materi kita hari ini ya uh, dari kemarin sudah belajar banyak ya. Uh, ini punya Ataya ya kemarin ya oke okay. coba kita koreksi punya Ataya dulu ya sebelum mulai materi baru ya baik Mister kita cek dulu punya Ataya sebentar ya tar ya ah, apa agak bermasalah sebelum Baraya. Sebentar. Ya, sebentar. sebentar. Tulis list Iya, sebentar ya. Ya sebentar, sebentar ya, sebentar. Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, mister. Bentar ya. Laptopnya harus nanti ya, loh. Nah kita mulai dulu ya Koreksinya punya dulu ya Sudah kelihatan semuanya? Sudah mister Oke okay. I get up then wash Nah I get up Ada subjeknya ya ingat ya ya Subjeknya itu Ayu Dewi ya Nah ini kan nggak jelas berarti Kok cuma get up kok Berarti kan I get up kok Saya bangun I get up Then I pos nah, kemudian titik ada titiknya kalau nulis ya dibiasakan I then press nah, terus nggak perlu pakai ide dulu press ini ya kemudian I eat here apa ini then I then I go to school Bajar. then I go to school Oke, okay. Ataya halo. Ataya halo. Ataya halo. Iya, Miss. Ataya kalau kalau kalau ini ya kalau nulis ada subjeknya ya, ada subjek, sob. Ya jangan cuma apa aja. Misalkan makan nasi, minum minum ini kan enggak enggak bisa. Harus ada saya makan nasi, saya minum apa. Jadi jadi yang yang jelas, gitu ya. Subjeknya kurang ya. Okay, iya. Kapan-kapan yeah. iya. diperbaiki lagi ya? Oke. Okay. Okay, kita lanjutkan lagi ya. Sebentar. Okay, halo? Semuanya kedengeran? Halo? Kedengeran, Sebentar ya. Sebentar ya. Ah. Hello. Iya, iya ya sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya, sebentar. Sebentar. Sebentar. cari Mas, nanti maaf uh, berbagi dulu jaringan. -jari. Sebentar. Bunda kenapa ini peta? Oke, nah kita lanjut ya. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar hari. tentang Situasi yesterday, nah, Mas. Berarti tanya, yesterday itu apa artinya? Yesterday Rabu. apa artinya? Halo, hari Rabu. Yesterday masa hari Rabu? Ada yang lain? Hari Selasa kemarin? Kemarin, yesterday itu kema kemarin ya? Berarti yesterday itu hari apa? Kalau Selatan. hari Selasa. Selasa, ya gitu ya. Yesterday itu artinya. Selasa. Yesterday itu hari kema, kemarin. ya. Yesterday itu kemarin. ya. Menin. Jadi kalau ada kalimat yesterday itu artinya kemarin. Nah, teman-teman, ya. Uh, Mas sebelumnya, Mas bakti ini dulu, ingatkan dulu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada berapa jenis kalimat? Ada. Ada dua. Pertama itu kalimat nomi nominal. Yang kedua, kalimat for? Verbal. Nah, kalimat nominal nih kalimat yang bagaimana? Tidak, Tidak ada kata peribinan. kerja. Tidak ada kata kerjanya. Terus bagaimana? Pinjam dari? Tubi. Pinjam dari tubi. Bagus ya. Terus kalau verbal, kalimat yang? Ada kata kerja. Ada kata kerjanya. Ada kata kerjanya. Oke. Kalau sudah pakai kata kerja, boleh pakai tubi nggak? enggak? Tidak, Tidak bisa. Nah, boleh ya, Bagus. Jadi, kalau sudah ada kata kerjanya, tidak perlu pakai to hobby. Pakai itu, nah, hari ini kita akan belajar bentuk kedua dari kalimat nominal ke kemarin. Nah, yesterday, teman-teman itu uh, merupakan masa lalu, enggak masa lalu, masa lalu ya. Nah, Bagus. Nah, hari ini kita akan menjelaskan sesuatu dengan uh, di masa lalu, ya khususnya kalimat nominal. Untuk kalimat verbal itu hari, hari ini ya, hari Sabtu ya, nanti masuk ya, pelan-pelan menjelaskannya Nah perhatikan, uh, ini, to be ya. ini to be ya, to be itu adik-adik itu ada pasangannya Kalau I jadi M, pasangannya M, I am, we are, you are, they are, I, U, T, we atau I, U, T, itu pasangannya pasangannya m r r r r. Nah, si hiit pasangannya apa? Pasangannya Is. Nah, Adik-adik ingat baik-baik ya. Kalau situasinya kemarin ya, kalau situasinya kemarin pakainya bukan m, pakainya bukan r, pakainya bukan is tapi pakainya was sama were. Were, was sama Where. Were. tirukan Mas Bakti. Bacanya was. Was Oke. Yang ini baca bacanya were. Were. Nah, iya. Ada was, ada ada were. bukan were tapi were ya. Word nah. Oke okay, okay. okay, lanjut ya. Berarti kalau kalimatnya gini misalkan bagaimana? Saya seorang murid. Bagaimana? Saya seorang murid. I I was I am I am dulu. Sekarang ya kita bicara sekarang. I am. am. to. Student, student. Nah, I am a student. Saya seorang oh, mu murid. Nah. Oh, okay. oh, Patan, maaf ya, audionya masuk ya. Uh, tolong situasinya dikondisikan, jangan terlalu ini. Nanti masuk audionya masuk. Oke, okay. I am a student. Saya seorang mu murid. Nah, berarti sekarang dia masih murid nggak? karena masih karena menggunakan MR are, atau is situasinya pre, present present itu berarti ska, sekarang nah, oke okay. kalau dia misalkan gini uh, today i am student artinya apa hari ini saya murid. seorang murid nah hari ini saya seorang murid nah murid. kalau kemarin bagaimana Yesterday, I was to student. Nah, teman-teman, maksudnya gini loh. Kalau yang pakai M atau R atau Is, ini ya, diperhatikan ya. M, Is, sama R itu dipakai untuk kegiatan yang sampai sekarang masih berla berlaku. Ya. Sampai sekarang masih berlaku atau masih masih dilakukan atau masih masih ini masih terjadi itu pakainya am are sama is tapi kalau kemarin atau di masa lalu itu tidak tidak lagi pakai am is tapi pakainya was sama were diperhatikan baik-baik ya coba yesterday i was a student kemarin saya Bagaimana ini? Kemarin saya, kemarin saya seorang murid. Nah, kemarin saya seorang mu, murid. Tuh, ada beda ya. Jadi, kalau hari ini itu pakainya M, ya. tapi kalau kemarin pakainya W. Ya. Terus, contoh lagi misalkan today, I am happy. Artinya apa? Hari ini saya uh, senang. Oke, okay. jangan I lagi ya. She is happy. Hari ini dia dia senang. Kalau kemarin dia sedih. Eh, kemarin dia kemarin dia senang. Bagaimana? Yesterday she was happy. She was happy. Bagus. Kalau berarti sekarang masih senang nggak kira-kira? Kalau pakai was? sudah mungkin sudah sih mungkin sudah ya. tidak ya karena situasi pakai was itu merujuk ke situasi kema, kemarin bukan seka, sekarang jadi gini ya jadi kalau pakai yesterday ya, atau situasinya di masa lalu itu bukan lagi pakai m bukan lagi pakai is bukan lagi pakai r tapi pakainya apa was ya. pakai atau atau were Sarang ini ya perhatikan ada M berubah menjadi was. R berubah menjadi apa ini? Apa ini bacanya bagaimana? War. war. Bagus ya war. Bacanya war. Nah kemudian is berubah menjadi was. Sama seperti sama seperti M. Ya. Oke. Nah teman-teman Mas Bakti kasih waktu 2 menit silahkan dicatat ya. Atau difoto boleh ya. Ini diingat ya catatannya seperti ini ya ada present sama pas present itu situasi yang sampai sekarang masih terja, terjadi atau masih berla, berlaku kalau pas itu sudah terjadi sudah apa sudah terja, atau sudah terjadi bingung, bingung. sudah terjadi oke okay, silakan yuk Silakan ya, ditulis ya, ditulis baik-baik, dicatat ya. Uh, ingat, dikasih garis-garis gini juga nggak apa-apa ya, karena ini penting ya. Sudah saya foto, Mister. Oke, silakan ya, adik foto atau dicatat boleh, nunggu yang nyata dulu. Oke okay. Oke sudah. sudah, Oke saya ini ya, saya tunggu ya, tunggu dulu ya. oke, Mas Bakti kasih waktu dua menit lagi ya, Silahkan Oke okay, sudah, sudah, sudah. Oke okay, sudah lanjut ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita lanjut ya. Contoh ya. Berarti kalau Mas Bakti bilang kayak gini, bagaimana Inggrisnya? Uh, kemarin kamu uh, sakit. Kemarin kamu sakit. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Yesterday, yesterday, yesterday, yesterday, Stick Ingat kalimat itu harus ada kata, ker, kata kerjanya. You're. You're. Tidak ada kata kerjanya, pinjam to, pinjam to be. Yes. yesterday, kata kerjanya. yesterday, you're you're okay, good. yesterday, yesterday, yesterday, yesterday, yesterday, yesterday, yesterday, yesterday, yesterday, you yesterday, yesterday, yesterday, yesterday, You were sick. sick kemarin kamu sakit. Sick. Nah oke okay. berarti kenapa tidak pakai "ar"? Kenapa tidak karena pakai? Karena kemarin. Karena kemarin ya bagus. Karena kemarin atau karena sudah terjadi sudah B. terjadi jadi tidak lagi pakai art tapi pakainya "were". Okay. Sekarang lagi ya? Sekarang. apa dia laki-laki kemarin dia laki-laki sedih coba ada yang bisa nggak coba saya coba coba coba Patan coba, Patan. Yes terde. Yes terde. He was sad. Yes terde. He, he was sad. Bagus ya. ya Kemarin dia dia sedih. yesterday He was he was sad. Patan halo. Hello, so. Halo sel. Kalau ini diganti is boleh nggak? Nggak bisa karena. Tidak boleh. Karena kemar kemarin ya, karena kemarin atau sudah terjadi sudah terjadi Jadi. ingat pakainya was atau atau were. Okay. Were. sekarang sekarang ya Mas Bati tanya lagi kalau seperti ini bagaimana ini ya jangan ini ya Mas Bati tanya jangan jawab dulu ya Mas Bati tunjuk salah satu ya Airai Hana halo. Huh, Oke, ini bahasa Inggrisnya bagaimana? Um, to today, today, today. Oke. I Capek itu apa bahasa Inggrisnya? Tired. Tired. Tired. Itu artinya capek. Ya, diingat baik-baik. Tired itu artinya capek. Nah, Berarti apa ini? Isinya I apa? M. I am. I am. Oke. Okay. Kenapa enggak I was gini? Taya, Karena terjadinya hari ini. Bagus. Terjadinya hari ini atau sampai sekarang masih terja terjadi terjadinya. atau masih berlaku. Bagus. Pakainya bukan was tapi pakainya M. Ini ya karena dia hari hari ini, oke. Jadi tidak lagi pakai m, pakai ues, tapi pakainya m, pasangannya yang yang ini, yang kolom pertama ini, yang baris pertama ini ya. Kalau yang ini dipakainya untuk masa masa lalu. Oke, lanjut ya, bagus, terima kasih. Terus kemudian lanjut ke Sanja, halo Sanja. Ya Mister. Coba kalau kalimatnya gini bagaimana saja uh, kemarin ayah saya ayah saya katakanlah ayah saya terlambat coba terlambat itu bahasa Inggrisnya apa? Late. Late bagus ya terlambat itu late. Nah coba gimana kemarin ayah saya terlambat. Yesterday. Yesterday bagus. My father. Bagus hmm. terus terus. My father. Hmm. my Kalau my father itu kata tu, pasangan tubuhnya apa, Sanja. Was. Was bagus ya was. Karena dia bentuk pertamanya pasangannya is, maka ketika di, di apa? cari masa lalunya, cari kemarinnya, itu pasangannya bukan word, tapi was. Tapi was tuh kan is berubah menjadi was. Was ya. Yeah. Jadi my father was was late. Kemarin ayah saya terlambat. But. Jadi kalau ini di Ganti is boleh nggak Sanja enggak enggak boleh karena sudah terja, terjadi kema, kemarin, kemarin. Ya. Jadi, ingat ya kalau kemarin pasangannya yang yang ini ya. kemarin itu ini bukan cuma kemarin ya jadi misalkan satu satu minggu yang lalu dua minggu yang lalu pokoknya ter, situasi yang terjadi di masa lalu selain kemarin itu juga boleh menggunakan was atau atau wer gitu ya. Oke, ya, lanjut ya. Nah, sekarang kalau misalkan kayak gini, uh, ini siapa ya? Tadi sudah, sudah, ini sudah, karena sudah jadi. Ataya, coba Ataya. Halo Ataya. Halo Ataya. Ataya, halo. apa ya, halo. Oke, nah ini ya mungkin ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah jadi seperti ini ya. Nah, ada pakai, ada pakai ini, ada pakai OS. Uh, Sanza ini ya, sebentar ya. Uh, suara sanja ini kedengeran di dalam. Kayaknya nonton TV apa ya? Saya modul ya, oke. Uh, nah. Jadi intinya teman-teman, kalau dia di masa lalu pakainya was were atau was, tapi kalau di masa sekarang pakainya amr atau atau is. Jadi ini ya, oke. Nah sekarang Mas Bakti tanya, kalau misalkan kemarin saya apa itu saya, misalkan kemarin saya eh, marah itu bagaimana kemarin saya marah ada yang bisa nggak coba siapa saya saya yes. coba yes silakan I was kemarinnya dulu kemarinnya dulu gimana yesterday I was angry I was angry atau hungry angry angry bagus ya yesterday I was angry Angry. Angry artinya apa? Kemarin saya marah. Kemarin marah. Kemarin saya marah. Karena kemarin pakainya bukan m, bukan I'm, tapi I I was. Nah sekarang coba Coba ada yang bisa enggak? Kemarin orang tua saya lapar. Yesterday. Yesterday bagus. Silakan. My nah. my person hungry, was hungry. My orang tua tuh bahasa Inggrisnya apa? Parents. Parents. Pakai S atau tidak? pakai S, S. S. kalau orang tuanya merujuk ke dua-duanya ayah sama ibu, tapi cuma kalau merujuk ke satu orang pakainya parent, gitu ya, enggak pakai S terus bagaimana tadi, Rayhana? my Mata parent Ryan. was hungry oke okay. titik-titik hungry nah sekarang war, bagus ya, bagus bukan was, tapi pakainya war, kira-kira kenapa pakai war? Karena nah, orangnya lebih dari dua, eh, satu. Nah, lebih dari, sah, lebih dari satu, berarti buka hitungannya, bukan he, bukan chi. Tapi apa ini? Day, day. Kalau orang yang lebih dari satu, kalau orang ketiga itu tidak lagi pakai she atau he, pakainya day. My parents were hungry. Kalau misalkan, Raihana, kalau misalkan pakai R, boleh enggak? My parents enggak boleh. boleh karena karena ini ya apa bentuknya itu masalah masa lalu. Beda ya kalau di bahasa Inggris itu ada konteks masa lalu sama masa seka, sekarang. Nah, kalau sekarang pakainya ini, kalau masa lalu pakainya ini. Oke. Nah, sekarang Mas Bakti ajarkan lagi coba lanjut lagi ya. Nah, sekarang Teman-teman, kalau misalkan bentuk negatif, apa sih negatif? Apa itu negatif? Kalimat nega, ya negatif ya, artinya yang ada kata tidaknya atau bu, bukan. Tidak atau bukan itu disebut kalimat nega negatif. Misalkan, uh, apa itu? Saya kemarin tidak sedih. Berarti bagaimana? Yesterday. I was apa? not sad. Now, I was not said atau disingkat nah ini disingkatnya sebagai was wasn't. Jadi singkatnya was wasn't ya. Ini bentuk nega negatifnya. Was right. jadi wasn't gitu ya. Atau was was not. Jadi jangan bingung ya. Was itu singkatan dari was was not, ya hanya disingkat saja. Ya. Oke, nah, so, sekarang ya, berarti tadi sudah di ini ya sebentar. Berarti tadi sudah disinggung. Kalau was itu jadinya was, was not Kalau ya, kalau misalkan ini, kalau misalkan apa itu, kalau misalkan word tadi was jadinya was wasen. Atau apa tadi bacanya? Was, was not. Ya. Coba ditirukan Mas Bakti. Wasn't. Wasn't. Nah, Wasn't wasn. nah, wasn itu artinya ti, tidak. Tapi pasangannya was. Gitu ya. Was not. Kalau ti, tidak tapi pakai were bagaimana? Were, were, not, ya. were not. Tapi bacanya kira-kira bagaimana? Disingkatnya bagaimana? Weren, weren. Nah, Ini Weren ya. Coba ditirukan Mas Bakti weren. weren Jadi kayak bahasa Sunda ya Weren gitu, ya. Weren. Nah, weren Itu artinya uh, Tidak, tapi Masalah, masa lalu Nah ini ya, coba Kalau sekarang kayak gini ya uh, Didi, halo Didi Iya Mister Misalkan ada kalimat seperti ini Kemarin dia tidak senang. Bagaimana? Yesterday. Today she was hmm. not happy. Oke. Okay. Kalau pakai yang ini. Kalau pakai yang singkatan bagaimana? Yesterday. She was. She was. She wasn't. Gitu aja. nggak usah pakai wasn't. was not. Wasn't happy. Ha? happy. happy. Oke, sekarang Raihana coba. Kemarin kamu tidak sakit, bagaimana? Yesterday you you weren't sick. Nah bagus. Yesterday you weren't sick. Nah weren't itu singkatan dari were were not. Jadi boleh pakai salah, salah, oh. salah satu. Ya. Tapi jangan di double ya. Misalkan you were not weren't sick gitu nggak boleh ya pilih salah satu tapi jangan di jangan dicoba. Okay. Sekarang Fatan coba. Halo Fatan? Yes, sir. Oke, okay, Fatan. Kemarin dia tidak sedih. Dia laki-laki tidak sedih bagaimana? Yesterday? Yesterday he was not sad. Oke, okay, he was not laki-laki ya. He was not He was Bad. not sad. Oke. Okay. Pakainya kalau disingkat, bagaimana? Fatan? He? Yesterday he? Yesterday he was... wawasan, wawasan, wawasan, Ah, said ya. wawasan, ya. Jadi, pakainya kalau disingkat itu wawasan, atau wawasan, wawasan, wawasan, wawasan, wawasan, ya. Ini singkatannya ya. Jadi, jangan jangan bingung boleh pilih salah satu tapi jangan jangan ini apa jangan jangan di double ya. oke sekarang uh, sanja sanja lo ya Mister. kalau kemarin ayah saya tidak terlambat bahasa inggrisnya bagaimana yesterday my father was wasn't Late, bagus. Late ya, bukan late. late. Late. Nah, yesterday my father wasn't wasn't late. Bagus ya. Oke. Okay. Nah, kalau ini bagaimana? Kemarin apa? Saya tidak marah. Kemarin. Yesterday. I. I wasn't. Was, nah worsen bagus War, was... Eng, angry angry angry, angry itu la... angry itu marah kalau hungry itulah lapar Ma... jadi jangan jangan ini ya jangan petuker ya nah ini kalau orang tua saya tidak lapar bagaimana Ma... yes my parents Were. weren't, ya, weren't. Were. hungry Oke, di sini ada ada ini. Oke, nah ini ya. Oke, sekarang kalian sudah bisa. Nah ini sekali lagi, bacanya bukan Warren banget ya, bacanya warn. Coba satu, di, sekarang di, dibaca satu suku kata, satu ini, satu pengucapan, warn. Coba. Warren Waren. Coba. Warn. Warn. Nah, warn. Tapi cepet ya, bukan warn gitu ya. Kalau warn itu bahasa bahasa Sunda, pelan-pelan tapi cepat apa hati-hati tapi cepet. weren Coba ayo weren Ah, weren, nah, weren. weren. Jadi, jadi bukan weren itu bukan ya tapi weren ya. Satu, satu pengucapan sekali napas weren ya. bukan bukan weren kalau weren itu bahasa Sunda weren ya Oke. Nah, sekarang ya tugas kalian teman-teman Nah, ini kan sudah ya. Nanti, karena ini cuma satu jam, karena kita mulai jam lima takutnya nanti sholat Maghribnya ini. Ini kita ngerjakan tugas ya, ngerjakan ini ya, coba kalian kerjakan. Nah, ini ya, kalian kerjakan isi to be, ya to be di sini ada yesterday, ya yesterday silahkan diisi ya. Oke, mas, Bakti kasih waktu 5 menit. Nanti kita koreksi di akhir, kemudian kita selesai kelasnya. Nanti kita sambung di hari. Satu soalnya tadi, mulainya jam lima. Takutnya nanti, apa maghribnya ke e, maghribnya terlambat. Gitu ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Coba ditulis ya, di buku ya. Baik, Mister. Sudah mister Sudah ya nunggu yang lain ya nunggu yang lain ya nunggu yang lain ya Oke, okay, uh, coba ya, sekarang ya. Sudah semuanya? Mister. Sudah ya? Oke. Okay. Coba kita mulai ya, dari Ataya dulu. Ataya, halo? Oke, okay, Ataya mungkin ini ya, mungkin ada kegiatan Oke, okay, coba dari uh, Raihana sudah? Sudah, Mister. Tanja juga sudah? Belum, mister. Belum ya. Oke, Sansa di akhir ya. Coba. Kita mulai dari Didi dulu. Didi, coba diisi yuk. I, nomor satu. I was. Uh, coba yesterday-nya dibaca ya. Yesterday. Yesterday. Oke, Ini siapa usul. Yesterday. Yesterday. Yesterday. I was not at home. Nah, artinya bagaimana? Kemarin, kemarin saya tidak ada di rumah. Bagus, kemarin saya tidak di rumah atau kemarin saya tidak ada di rumah. Boleh, ya. intinya uh, tidak, gitu ya. tidak ada notnya. Kalau disingkat bagaimana, Adi? Uh, Yesterday I wasn't, eh, I wasn't. I wasn't, I wasn't Benar. I wasn't at. At home. at home yesterday I wasn't at, at home, home. oke okay, sekarang coba Sanja nomor dua udah saja sudah mister coba nomor dua yuk I was sad sad yesterday bagus I was sad wow. yesterday saya sedih kema kemarin Sim. coba Fatan nomor tiga yuk Fatan day we nomor berapa nomor tiga, yuk patan yuk we weren morning We're jadi ini dulu ya didi coba Ayo ini saya perhatian ya patan coba yuk we wo we we we we we wo we were in the best. beach ya yeah. beach, beach. oke okay, di yesterday-nya dibaca apa tadi yesterday yang atas yesterday. itu yesterday we yesterday we we apa tadi ingat pasangannya kalau we itu kan are kalau bentuk lampaunya berarti apa are berubah menjadi apa were ah Yesterday we were in the in the beach. Ah, bagus. Yesterday we were in the in the beach. Yes. Nah, sekarang kalau kalau kita tidak di pantai, kemarin kita tidak di pantai. Bagaimana? Yesterday Yesterday were we we yesterday D, we. Kak, ya tunggu ya, tunggu gantian ya, gantian ya. Oke. Okay. Yesterday, we. Yesterday, we, we were not. Ya, were, were aja, were not, were not atau were. Ya. were not atau were. Jadi jangan were, were, not. itu jangan itu double namanya. Pilih salah satu aja. We were not in the beach atau we weren't, gitu ya, oke? Oke. Oke. ya, Selanjutnya. Coba sekarang ini apa? Uh, apa ini dulu? Raihana, coba Raihana, nomor 4 Raihana. They okay. They They weather was not good day masa day was eh ingat ingat eh uh, pasangannya pasangannya masa day pasangannya is pasangannya are are kemudian berubah menjadi apa Number ini were oke okay. nomor 4 nomor 4 4 ini loh. oh day were my classmate. Bagus. They were my my classmate. Mereka adalah teman apa? Classmate itu apa? Class. Teman, seke, teman sekelas. sekelas. Bagus ya. Nah sekarang nomor ini coba. Uh, siapa ya? Uh, ini ayah. Uh, Ataya coba. Nomor lima Ataya. The weather coba. Bisa enggak, Kak? coba dibantu ya, pelan-pelan yuk. The weather, jawabannya apa? Katanya, the, the weather, uh... apa? The weather, apa jawabannya? Apa, West atau West atau World? No. was atau were jawabannya ataya jawabannya was atau were was. was was bagus ya jawabannya was ya the weather was not good cuacanya tidak ba bagus kemarin cuacanya tidak bagus yesterday the weather was not good kemarin cuacanya tidak bah bagus Weather apa artinya Cuah? cuaca ya weather itu cuaca Oke sekarang lanjut lagi didik coba ayo it ya nomor nomor 6 ya Iya Mister nomor 6 coba it was win windy Windy uh, all? All, day, all day long. Nah, Oke. Okay. All day long itu seharian maksudnya. Nah, okay. uh, windy itu apa artinya? Windy. Ada yang kemarin sudah belajar? Windy itu apa? Yang kemarin waktu belajar cuaca itu loh. Yang Raihana, teman-teman. Windy itu apa? Dari kata wind. Berangin. Bagus ya. It is It was windy artinya. Yesterday it was windy. Kemarin itu cuat si, apa suasananya ber berangin sehat seharian. All day long Sehingga. itu sehat seharian hmm. ya. Selanjutnya coba hmm. uh, Sanza, ayo. Mark. Mark was with me. Oke, okay. Mark was with me. Mark kemarin dengan dengan saya ya. Kalau misalkan gini kemarin Mark tidak dengan saya bagaimana? Yesterday Mark was wasn't with me. Bagus ya Yesterday Mark wasn't with with me. Ya, Oke okay. bagus uh, kemudian your parents not at home. Coba ini uh, Raihana coba ayo. Yesterday your parents, parents were not at home. Bagus. Artinya bagaimana, Rayhana? Orang tuamu tidak ada di rumah. Tidak, diru. Di tidak di rumah, dirumah. gitu aja langsung. Tidak diru. Tidak di rumah, bukan. Pakainya, are, ya. Pake, eh, sorry, pakainya were, sorry, pakainya were. Kenapa? Karena parentsnya itu jumlahnya ada du, ada dua. Hmm. Artinya lebih dari satu oh. kalau begini bagaimana ada yang bisa nggak kalau begini dihapus kayak gini your parents was, yeah. was. Yeah. Parents. Mm -hmm. was not good ya yeah. jadi kalau parents itu pakai were tapi kalau parent nggak pakai s pakainya was kenapa kalau your parents itu artinya salah satu dari orang orang tua kita artinya bisa bapak atau bisa i bisa ibu, artinya wa, wali wali kita, jadi misalkan kalau kalian ngambil rapot di kelas di sekolahan itu, yang ngambil dua-duanya atau salah satu rapotnya salah satu, salah satu kan gak mungkin dua-duanya, karena mungkin yang satu, si sibuk mungkin datang dua-duanya makanya, bukan parents tapi parent makanya ya, jadi orang tua itu tidak selamanya ada dua, kadang di suatu kondisi bisa bisa cuma satu saja. Oke, okay. nah terakhir coba. Ini kalimat tanya ya. Kira-kira teman-teman ada yang bisa enggak? Siapapun coba ya. Kemarin kamu di mana? gitu Yesterday where was you. You pasangannya apa? dulu. You pasangannya are kan? Iya yeah, kan? Where. Ah yesterday where were you coba lihat you pasangannya apa ini are ah bentuk keduanya were. were kalau you was berarti masa you is masa you is enggak ya you you are you were oke nah ini ya teman-teman ini yang kita pelajari ini adalah bentuk apa Pas Pas itu apa untuk situasi yang terjadi yang sudah terjadi sudah terjadi bisa kemarin bisa minggu lalu kemarin kemarin lusa bulan yang lalu tahun lalu gitu ya ini untuk masa untuk masa lalu kalau present untuk apa masa sekarang masa sekarang bagus ya present itu masa sekarang pas ini masalah lalu diingat baik baiknya ya, ya nah ini kalimat apa teman-teman yang pakai to be itu kalimat apa namanya verbal eh kalimat apa nomi nominal nah kalimat yang menggunakan to be itu kalimat nomi nominal, nominal kenapa, ya? pakai to be? kenapa pakai tuby kenapa pakai tuby karena tidak ada kata kerja nah karena tidak ada kata ker kerjanya ya. contoh nih kalau nggak percaya kamu sakit ada kata kerjanya nggak nggak ada. Enggak ada, makanya ada. Makanya pinjam, pinjam tuh, pinjam to be ya, karena tidak ada kata kerjanya, maka pinjam dari tuh be ya, Oke okay ya. Nah, begini ya, teman-teman ya. Uh, apa? Nanti untuk besok kita akan untuk hari ini ya, hari Sabtu ya, kita tidak lagi belajar nominal tapi kita juga akan belajar kalimat per, verbal. Verbal. Nah, untuk ini teman-teman Aduh, aduh. Katanya nggak perlu teriak-teriak katanya ya. Oke. Okay. Uh, uh, untuk ini kalian persiapkan kamus ya. Siapkan kamus ya. Siapkan kamus. Kamusnya tidak harus online. Apa? Tidak harus yang cetak. Boleh online. Ya kalau tidak ini silahkan bilang ke ke ibu ke orang tuanya ya. Bilang bilang ke ibunya atau ayahnya untuk dibelikan kamus. Kalau misalkan belum bisa pakai HP. Oke, Mbak Ega. Halo, Mbak Ega. Mbak Kina, halo. Mbak Ega, Mbak Kina, halo. Halo, Miss Ya, nanti tolong diingatkan ke ini ya, untuk pertemuan Sabtu itu. Kalau bisa, siswa sudah punya kamus, gitu ya. Kalau bisa ya, karena kita sudah menghapal top satu, top dua, top tiga. Ya, jadi, kita mulai menghapal top satu, top dua, top tiga. Jadi, kalau bisa. Kalian uh, apa sudah persiapan bahwa bahwa kamu sebelum kelas ya? Oke okay, teman-teman, ada pertanyaan? Tidak ada, Mister. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu ya. Bapak, uh, mohon maaf karena ini mulainya jam 5, dan sekarang sudah sudah ini sudah maghrib, jadi enggak apa-apa nanti um, jamnya kita ganti di pertemuan hari hari Sabtu Oke kalau tidak ada pertanyaan Mas Bakti tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Mbak Mbak Kinah ya silahkan Mbak baik Mister. Baik. terima kasih kepada Mister Nungroho sudah memberikan materinya pada sore hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga Adik-adik atas partisipasinya telah mengikuti kelas mulai dari awal kelas sampai penutupan kelas pada malam hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam, pada sore hari ini ada baiknya kita membacakan doa ke Faratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wabihamnika asyadallah ilaha ila anta astaghfiruka wa atuhu saya akhiri terima kasih banyak mohon maaf jika ada salah kata wabillahi taufiq wal hidayah waridui wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh